Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Selamat datang ke modul kedua Pada kali ini kita akan melihat satu topik yang baru Iaitu topik yang panjang so, Kita seliap, siap sedia ya, dengan topik ini Iaitu topik pengertian makhraj huruf ha, okay. Baik kita kena faham apa yang dimaksudkan dengan makhrajul huruf okay. Makhraj huruf membawa maksud tempat keluar huruf ia membawa erti di manakah sesuatu huruf bahasa Arab itu yang kita sebutkan Daripada mana keluarnya huruf tersebut Daripada anggota bahagian mana mulut kita yang keluar huruf itu Ini amat penting kerana untuk kita memastikan bacaan kita adalah bacaan yang tepat Sebagai permulaan ini sangat-sangat diperlukan Supaya pada waktu-waktu mendatang apabila kita bertemu dengan hukum-hukum baru Kita dapat memastikan bahawa bacaan kita adalah bacaan yang selamat dan bacaan yang betul InsyaAllah Cara untuk kita memeriksa bacaan kita, adakah betul ataupun tidak, mudah. Caranya begini. Kita ambil satu huruf, kemudian kita sukunkan ataupun kita matikan huruf itu. Kemudian sebelum huruf itu, kita letakkan satu huruf iaitu Hamzah dan kita bariskan dengan baris atas. Contoh, saya ambil huruf Nun, saya matikan huruf Nun. Kemudian sebelum huruf Nun, saya letakkan Hamzah, baris atas. Maka ia akan berbunyi An. An, okay. Itu cara untuk kita cek ataupun kita periksa sifat eh, makhraj huruf kita Jumlah huruf di dalam bahasa Arab Ulama' berbeza pandangan terhadap jumlah ini Ada yang mengatakan 28 Ada yang mengatakan 29 Ada yang mengatakan hingga 30 huruf Saya memilih untuk mengatakan kita ada 29 jumlah huruf Dengan kita memasukkan daripada alif sehingga ya Kita masukkan huruf hamzah dan kita buang ke tepi huruf lam alif kerana lam alif adalah huruf lam campur dengan huruf alif. Ha, jadi, semuanya ada 29 huruf ya daripada alif sehingga huruf ya. Pembahagian makhraj. Makhraj ataupun tempat keluar huruf ini boleh kita bahagikan kepada 5 bahagian. Yang pertama iaitu rongga mulut kita. Yang kedua adalah rongga tekak kita. Yang ketiga adalah bahagian lidah. Yang keempat adalah kedua bibir kita dan yang kelima adalah bahagian hidung kita. Kelima-lima inilah adalah tempat keluarnya huruf-huruf 29 huruf bahasa Arab kita insya-Allah. Pada video akan datang kita akan mengetahui dan mendalami dengan lebih terperinci bagi setiap satu daripada lima bahagian huruf-huruf ataupun uh, tempat keluar huruf ini insya-Allah.